Pada suatu hari, di sebuah perguruan silat, seorang murid bertanya kepada gurunya. Murid ini adalah murid terbaik dan paling disayang oleh sang guru. Guru, sekarang saya sudah makin dewasa. Tolong ajarkan saya satu ilmu yang baru. Lalu gurunya bilang, Hmm, besok pagi kamu ketemu sama saya ya, di ladang jagung di tepi hutan sebelah sana. Saya mau ajarkan kamu satu ilmu baru. Sang murid pun setuju saja untuk bertemu dengan gurunya. Keesokan harinya, sang murid bertemu dengan gurunya di tepi hutan, di mana ada ladang jagung yang sangat luas. Sepanjang mata memandang hanya ada ladang jagung. Si murid bertanya, Guru, apa yang akan kita lakukan di sini? Kata gurunya, Sekarang kamu saya kasih tugas. Kamu masuk ke ladang jagung? dan kamu pilih satu jagung yang terbaik untuk dibawa pulang. Syarat yang pertama, kalau kamu sudah jalan, kamu tidak boleh balik lagi dan waktu kamu cuma satu jam. Kata muridnya, Baik guru, saya akan mencari jagung terbaik yang paling besar, yang paling segar, yang saya benar-benar suka. Lalu murid itu mulai berjalan, dia melihat satu persatu jagung, Sampai dia melihat satu jagung yang agak besar. Lalu dia berkumam dalam hati. Wah, apa ini jagungnya ya? Tapi saya hanya boleh bawa satu jagung. Jangan-jangan di depan sana ada jagung yang lebih besar. Ya, sudahlah, yang sana saja. Pasti di sana ada jagung lain yang lebih besar. Lalu dia berjalan dan mencari lagi. Tak lama kemudian ia menemukan yang lebih besar. Lalu dia kembali bergumang. Nah, ini kan, benar kan ternyata ada yang lebih besar. Tapi jangan-jangan, di sana nanti ada yang lebih besar lagi. Akhirnya murid itu meninggalkan jagung itu. Dia pun mencari lagi, cari lagi, cari lagi. Dapat yang agak besar, tapi lagi-lagi ditinggalkan. Sampai akhirnya dia tiba di ujung ladang jagung dan di sana dia berpikir. Sepertinya justru jagung yang paling bagus adalah jagung yang pertama saya temui. Sayangnya, ladang jagungnya sudah terlanjur lewat dan waktunya sudah terlanjur habis. Akhirnya, murid itu kembali ke gurunya dan tidak membawa satu jagung pun. Kemudian, gurunya berkata, Seperti itulah perumpamaan kamu mencari jodoh atau memilih jalan hidup. Sebagai manusia, kita selalu ingin mencari yang terbaik. Tapi sebenarnya kita tidak tahu dan tidak akan pernah tahu jodoh yang terbaik. Ketika kamu menemukan satu yang cukup besar, cukup segar, dan kamu senang dengan itu, maka pilih pilihlah dan jalani. Karena kita punya batas waktu. Dan kalau tidak kita ambil, bisa saja nanti kita akan menyesal.